halo teman-teman hari ini aku mau mau cari empus iya teman-teman busnya Sabira gak ada nih di rumah nanti kita cari bareng-bareng ya teman-teman coba kita tengok lagi yuk di belakang kandangnya ada gak yuk ayo kita lihat sana ini teman-teman kandang -teman, empusnya dede nih empusnya gak ada Kemana ya teman-teman? Jadi tadi udah cari kemana? Ada pulau sendiri. Ada enggak Dede busnya? Enggak ada. Oh. Uh, gimana ya? Enggak ada teman-teman. Itu bukan bus Dede itu tuh. Itu si Oyen. Enggak ada teman-teman. Mana? Oh iya. Coco sini Coco. Oh, busnya berantem. Hmm, hmm. Ayo pulang. Tuh, Coco pulang tuh. Ayo. Tuh, Coco mau pulang. Ayo bawa pulang ayo. Busnya berantem. Saya mau pulang teman-teman. Kapan? -teman. Teman. Nggak mau pulang dia. Hai! Hey. Teman-teman, ayah tadi digigit empus teman-teman. Tuh darah. Ya? hapus jadi berkilah gitu. Ya? Busnya main lagi teman-teman, masuk ke situ lagi. Sabira mau lihat lagi nih, mana ya? Ciput teman-teman. Tuh banyak temennya di sini, jadi dia nggak mau pulang. Hmm. Mana coba sini? Jadi jadi ber... berdarah abis cekiket itu, busnya hmm, lari. Hmm. mana saya? itu nggak apa-apa kok. tuh, mandirnya pakai pasir. ayo ditinggal aja. ayo mau pulang sendiri. Hmm, nanti dia ada motor loh. ayo pulang yuk nanti suruh. Aku ada tos satu. Jalan-jalan. Ayo di sini, ayo di sini. Teman-teman. Pusnya Sabira gak mau pulang. Pusnya gak mau pulang. Petah di sana.